luar biasa itu abis anjlok itu amal ibadah amal dosa kalah sama amal ibadah karena berkat satu sobek kertas yang diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tahukah kita apa isi kertas itu karena butanya ini cacing dia nggak bisa nyari rezeki dia nggak bisa nyari makan maka aku diperintahkan oleh Allah untuk mengantarkan biji gandum tersebut untuk menyampaikannya kepada si cacing yang buta yang ada di dalam sungai dan ada di balik batu. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong tentang khitan nih, Pak Bu. Ngomong-ngomong tentang sunat. Kalau orang kita bilang su sunat. Nabi SAW ditanya sama sahabat-sahabat. Ya Rasulullah mahuwa al-khitan. Apa itu khitan? Nabi SAW menjawab hadi min abikum Ibrahim. Khitan ini adalah syariat kakek kalian. Nabi Allah Ibra Ibrahim. Nabi bersabda ikhtatana Ibrahim. Wahua ibnu 80 katanya Tahu gak Nabi Ibrahim disunat umur berapa tahun Tahu umur 80 tahun tuh bayangin coba kodum kata Nabi Wah Nabi Ibrahim ini disunat bukan pakai laser bukan Nabi Ibrahim disunat bukan pakai apa sekarang alatnya Make pisau bukan. Nabi Ibrahim disunat make kampak kata Nabi. Kebayang nggak Pak? Ini bapak yang umur 80 tahun disunat lagi pakai kampak, kebayang nggak? Kira-kira mau apa enggak? Ibu-ibu nih yang suaminya udah umur 80 tahun disuruh sunat lagi pakai kampak, mau apa enggak? Tapi lihat Nabi Allah Ibrahim Begitu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dihitan, Dia punya kulfah, pucuk kemaluannya pada umur 80 tahun Apa yang dijawab oleh Nabi Allah Ibrahim kepada Allah? Sami'na wa ata'na katanya Ya Allah, ini perintahmu Saya dengar dan saya ta'at Coba kita Kamu perintah, saya perintahkan kamu untuk potong kemaluanmu kita bakal jawab sama Allah ya Allah sami'na wa'ata'na saya dengar dan saya ta'at wa dongkolna saya juga dongkol ya Allah itu kalau kita tapi Nabi Allah Ibrahim makanya pantas menyandang predikat Khalilullah tahu nggak kita kenapa Nabi Allah Ibrahim ini bisa jadi Khalilullah tuh kenapa bisa jadi kekasih Allah tuh kenapa Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim ini bisa jadi kekasih Allah karena dua perkara yang pertama Nabi Allah Ibrahim menjadikan Allah prioritas sebagainya kebanding selain Allah Nabi Ibrahim kalau udah Allah yang perintah nggak pakai satu dua nggak pakai ini itu nggak pakai sono sini saya dengar dan saya taati ya Allah Bupi Ibrahim sampai udah sunat juga belum punya anak umurnya udah 8 tahun 80 tahun belum punya anak itu Nabi Allah Ibrahim nikah sama Siti Hajar Puluhan tahun bahkan ratusan tahun baru diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak yang dinamakan dengan Nabi Allah Ismail Alaihissalam. Ini anak lagi disayang-sayangnya. Kebayang nggak bu? Udah menikah, hidup 40 tahun, 50 tahun nggak dikasih anak. Sekali dikasih anak, kira-kira tuh anak kita sayang apa enggak tuh anak kita cinta betul-betul apa enggak Kita jaga apa enggak itu anak? Ini Nabi Ibrahim begitu berojol Nabi Allah Ismail dari rahimnya Siti Hajar, belum ada umurnya lima tahun. Masih kecil Nabi Allah Ismail. Di dalam tidurnya Nabi Allah Ibrahim mimpi bertemu dengan Allah subhanahu Wa ta'ala Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, bangun kamu dari tidur. Aku perintahkan kamu mengorbankan anakmu Ibu Ismail. Begitu bangun Nabi Ibrahim dari tidurnya, Dicari-cari Nabi Ismail yang umurnya masih lima tahun. Lima tahunnya orang dulu lain sama lima tahun orang sekarang. Kalau lima tahun orang dulu itu sudah besar, sudah tua, makanya Siti Aisyah nikah sama Nabi umur berapa? Umur berapa Siti Aisyah? Nikah sama Nabi umur enam tahun, di, dikumpulkan sama Nabi pada umur sembilan tahun. Masih kecil, tapi orang kecil dulu lain sama orang sekarang. Orang dulu waktu masih umur sembilan tahun udah gede badannya. Datengin sama Nabi Ibrahim, "Hi Ismail, wahai anakku Ismail, tadi malam ayah mimpi. Abah mimpi ketemu Allah disuruh mengorbankanmu," kata Nabi Allah Ibrahim. "Lihat seorang anak yang besar di dalam didikan orang yang keimanannya begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Apa kata Nabi Allah Ismail, wahai ayahku, seandainya betul itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cepat korbankan aku, wahai ayahku." akhirnya dibawa ini Nabi Allah Ismail dengan berat hati Nabi Ibrahim anak satu-satunya nggak ngomong-ngomong sama ibunya Siti Hajar dibawa ke tempat penyembelihan begitu pengen disebelih Nabi Ismail angkat tangan lagi Abah Ismail minta tiga permintaan lihat luar biasanya ini anak tahu Abahnya dapat perintah dari Allah dia bukan ngeberatin Abahnya dia malah bilang sama Abahnya Abahku Ibrahim Aku minta tiga permintaan. Yang pertama, Abah, aku minta tolong itu pisau diasah supaya nanti kalau Abah motong Ismail, Ismail enggak kelamaan, cepat-cepat biar mati, cepat-cepat biar putus ini leher Ismail. Diasah itu pisau sama Abahnya Ibrahim. Satu lagi, Abah, Abah nanti begitu pengen motong Ismail, Ismail minta tolong tutup matanya Ismail. Ismail takut nanti Abah begitu pengen motong leher Ismail, ngelihat mata Ismail Abah jadi merasa iba Abah jadi kasihan gak jadi akhirnya motong Ismail. Ditutup matanya Ismail. Begitu mau dipotong, satu lagi Abah yang terakhir. Apa kata Nabi Allah Ismail kepada Abahnya Nabi Allah Ibrahim? Abah tolong, ini bajunya Ismail Abah buka. Takut nanti begitu Abah potong leher Ismail, Muncrat itu darah Ismail ke baju Ismail. Kemudian ibu nanti melihat bahu baju yang dipakai sama Ismail, ibu bakal merasa sedih. Luar biasa taatnya Ismail kepada abahnya. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim dengan penuh keteguhan memprioritaskan perintah Allah atas perintah yang lainnya. Itu begitu pedang sampai di uratnya Nabi Allah Ismail, apa yang terjadi? Di sinilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala inna nasrallahi gharib. Pertolongan Allah itu dekat. Jika kita memprioritaskan Allah, Allah akan prioritaskan kita. Namanya hamba itu pasti dapat ujian. Hidup pasti dapat musibah. Cuma bagaimana kita menghadapi musibah dan ujian tersebut. Lihat Nabi Allah Ibrahim begitu lurus dari, daripada ujian yang Allah berikan. Itu pedang sampai di urat lehernya Nabi Allah Ismail. Allah ganti korban Ismail menjadi korban domba dari syurganya Allah Subhanahu. Wa Karena keteguhan Ibrahim inilah yang menyebabkan Nabi Allah Ibrahim diangkat menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, Ibu, Bapak, saudara-saudariku sekalian, jangan pernah risau sama Allah. Jangan pernah risau sama ketentuan Allah. Bib, saya nggak dapat-dapat jodoh, Bib. Bib keluarga saya berantem mulu, keluarga saya nggak ada sakinah mawat warahmatnya Bib, Bib rezeki saya seret Bib, Bib rezeki saya susah Bib, Bib anak saya kurang ajar Bib, Bib anak saya durhaka Bib, Bib orang tua saya sampai detik ini belum lagi tobat Bib, saya dizolimi terus Bib sama orang tua saya. Sabar, sabar. Kalau udah menghadapi musibah, menghadapi ujian. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan ujian kepada seorang hamba, terkecuali Allah sedang mencintai hamba tersebut. Makanya Nabi SAW bersabda apa? idza ahabballahu abdan ibtalah. Allah kalau cinta sama seorang hamba, Allah kasih ujian. Allah kasih musibah. Ini hamba dia lulus ujian, dia lulus musibah, dia dapat predikat kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang kedua, yang menjadikan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diangkat menjadi kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala apa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diangkat menjadi kekasihnya Allah karena Nabi Ibrahim tidak pernah risau urusan rezeki Nabi Ibrahim enggak pernah gelisah urusan rezeki bu, pak, namanya rezeki mah sudah ditanggung sama all Allah kita kalau nyari rejeki nih, kalau saya boleh kasih contoh, umpama saya ngajak ibu-ibu mancing di Cirebon, Kita mancing, saya beliin pancingannya sama, saya beliin umpannya sama, cuma kita mancing di tempat yang berbeda. Kira-kira saya mau tanya, 10 orang dengan pancingan yang sama, dengan umpan yang sama, hasilnya sama apa beda? Saya mau tanya. Hasilnya sama apa beda? Yang di sana dapat 10 Sebelahnya dapat lima, sebelahnya dapat tiga, ada yang gak dapat apa-apa Begitulah rezeki dari Allah subhanahu Nabi Allah Ibrahim gak pernah risau urusan rezeki Jangan lagi kita manusia, Pak, Bu, nih yang ada di dalam kayu Yang ada di dalam kayu ini ada rayap namanya, tahu rayap tahu rayap, ini rayap dari hidup sampai mati rezekinya udah Allah tulis Apalagi ki, kita Makanya luar biasa, ada satu cerita orang jatuh dari lantai 10. Saya mau tanya, orang kalau jatuh lantai 10 mati apa enggak? Lain mati dia, paeh, Nyaho paeh, paeh dari lantai 10 jatuh, mampus. Benar nggak? Lantai 10 jatuh, remuk badan orang. Eh luar biasanya ini orang begitu jatuh dari lantai 10, kagak ada, tuh dia mati. Melek. Masih ngomong, minta air, kata dia. Minta air, datang satu orang ngebawain air, diminumin air satu teguk. Abis minum air satu teguk, paeh. Nyaho, paeh, nyaho. Paeh, ini orang, mati ini orang. Ulama ngeliat berkomentar, wahai saudara-saudaraku sekalian, lihat ini luar biasa, kekuasaan Allah subhanahu Wa ta'ala Ini orang dia udah ngelewatin sebab kematian. Dia udah ngelewatin sebab ajal, jatuh dari lantai 10, wajarnya ini orang meninggal. Tapi luar biasanya, karena dia masih ada satu rezeki yang belum sempurna, yaitu satu teguk air, maka Allah tidak berikan dia kematian untuk menyempurnakan rezeki dari Allah Subhanahu. Jadi urusan rezeki enggak usah bingung, urusan jodoh nggak usah bi bingung, sudah Allah yang atur. Ya kalau jomblo seumur hidup sih Ya berarti bukan rezeki bukan rezekinya rezeki mah udah ada yang atur Allah subhanahu ini orang harusnya meninggal harusnya mati tapi karena dia belum menyempurnakan rezekinya akhirnya Allah sempurnakan rezekinya mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita semua nah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam orang yang nggak pernah risau sama rezeki Orang yang gak pernah bingung sama rezeki, apalagi sama dunia, udah urusan dunia, mah kita pasrahin sama Allah, mau nyari seberat apapun, sebanyak apapun ya dapatnya segitu. Kita di dunia ini, Allah bilang, "Inama dunia lah, Ibu, walahwin. dunia ini permainan." Nah, guru saya Habib Gures pernah memperumpamakan dunia ini seperti main monopoli, tahu monopoli, tahu gak monopoli. Kita main monopoli nih adik-adik main monopoli. Saya main monopoli kebeli stasiun, kebeli hotel, kebeli rumah, kebeli pelabuhan. Seneng apa enggak? Seneng enggak? Seneng luar biasa sampai itu lembar monopoli semuanya punya kita. Begitu kelar main monopoli, duit banknya habis, saya mau tanya mana hotelnya? Mana pelabuhannya? Mana rumahnya? Mana stasiunnya? Ada ada apa enggak? Uh, kagak ada, itulah dun dunia makanya jangan bangga kalau punya mobil mewah jangan bangga kalau punya harta banyak, jangan bangga punya rumah mewah, itu monopo monopoli mainan doang, ye bangga punya jem harganya mahal mainan yang sejatinya kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala ini hal-hal seperti ini Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal seperti ini yang akan membuat kita menangis bangga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Di saat nanti pertimbangan amal di hadapan Allah itu amal dosanya lebih berat kebanding amal pahalanya. Akhirnya ini orang ditulis masuk ke dalam neraka Nangis-nangis nih orang datang ke Nabi Ya Rasulullah isfa'lana ya Rasul Ya Rasul berikan saya syafa'at ya Rasul Bantu saya ya Rasul Ini amal ibadah saya kalah sama amal dosa saya Nabi Muhammad SAW masukin tangan nih ke kantong Dikeluarin sobekan kertas Dikasih, nih lu taruh di timbangan amal baik Datang ini orang kucuk-kucuk ke timbangan Ditaruh di atas timbangan baik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 Tahu isi kertasnya tertuliskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Ali sayyidina Satu solawat keluar dari lubuk hati yang paling dalam Dengan kerinduan, dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad Mampu mengalahkan seluruh amal dosa kita Makanya jangan takut Pak Bu Namanya kita semua masuk syurga bukan dengan amal ibadah Kita semua masuk surga dengan rahmatnya Allah oh. Rahmatnya Allah ada di mana? Wama arsalnaka illa rahmatan Rahmatnya Allah ada di Nabi Muhammad Rahmatnya Allah ada di Rasulun. Rasulullah Makanya jangan bangga kalau punya duit banyak Nabi Allah Ibrahim AS tidak pernah risau sama rezeki. Kenapa? Karena dia tahu ini dunia ini kagak ada artinya di sisi Allah Sebagai penutup ada cerita Nabi Allah Sulaiman AS Nabi Allah Sulaiman alaihissalam satu kali duduk di pinggir sungai lagi duduk-duduk di pinggir sungai tiba-tiba ada semut datang bawa di atasnya satu biji gandum semut di atasnya bawa biji gandum jalan ini semut sampai ke atas bunga teratai yang ada di atas sungai tersebut di atas bunga teratai ini ada kodok nyaho kodok ada bangkong lah ini kodok ngelihat semut Bawa biji gandum di atasnya Dicaplok sama dia Masuk ini semut ke dalam mulut ini kodok Ini kodok dia masuk ke dalam sungai diliatin sama Nabi Sulaiman Dari mulai dicaplok itu semut Kemudian ini kodok dia masuk ke dalam sungai Gak selang lama Dapat beberapa menit ini kodok keluar lagi ke atas Dilepehin lagi itu si semut Dikeluar lagi ini semut Cuma bedanya, ini semut di atasnya sudah enggak ada biji gandum. Jalan ini semut ke depan Nabi Sulaiman, ditegur sama Nabi Sulaiman. "Eh, semut," kata Nabi Sulaiman, "ngapain tadi? Kamu datang bawa biji gandum, terus dicaplok sama kodok, masuk ke dalam kemana?" "Diajak jalan kemana sama kodok?" kata Nabi. "Kata ini semut ngomong sama Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Untuk membawa biji gandum ini mengirimkannya ke dalam sungai. Ada apa di dalam sungai? Kata Nabi Sulaiman, di dalam sungai itu ada batu yang di dalam batu itu ada cacing yang buta nggak bisa melihat. Karena butanya ini cacing dia nggak bisa nyari rezeki, dia nggak bisa nyari makan. Maka aku diperintahkan oleh Allah untuk mengantarkan biji gandum tersebut. Untuk menyampaikannya kepada si cacing yang buta Yang ada di dalam sungai dan ada di balik batu Allahu Akbar Luar biasa apa enggak? Cacing di dalam sungai, di balik batu Buta rezekinya sudah Allah tang tanggung Lah Kalau misalkan ada orang kalimanggis Masih riweh urusan rejeki tahu riwa Ribet urusan rejeki Ribet urusan dunia ini berarti orang kalimanggis sama cacing lebih bagus mana? Bukan saya yang ngomong. Lebih bagus mana orang kalimanggis sama orang cacing? Oh, bagusan orang kalimanggis dong. Allahumma masalahnya ala muhammad. Makanya... Ini dua pelajaran penting yang harus kita bawa pulang dari peristiwa khitan ini. Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam diangkat menjadi kekasih Allah SWT, karena yang pertama, beliau selalu memprioritaskan Allah daripada perintah selain Allah. Yang kedua, Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam tidak pernah risau urusan rezeki. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah SWT orang-orang yang tawakal, percaya akan rezekinya. Allah jadikan kita semua orang-orang yang mampu menghamba dengan sempurna penghambaan kepadanya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka min khairima sa'alaka minhu abduka wa nabiuka muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaruka salihun wa na'udhu bika min syarima sta'adaka minhu abduka wa nabiuka muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaruka salihun wa antal musta'an wa ilaikal balaq wa la hawla wa lagu wa ta'ila bilail alil azim rabbi fanfa'na bi barakatihim inna alhusna bihurmatihim alamin kurang lebihnya mohon maaf hadaniallah wa iyakum ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh